kita lihat tentunya Bang Boron hari ini ada di lokasi syutingnya Bang Bilar juga nih Pak sahabat ya Bismillah semoga lancar selalu amin Jakarta Indonesia Itulah keus yang dituliskan oleh Bang Aril Pak sahabat ya Luar biasa mudah-mudahan dilancarkan untuk hari ini Mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita dapatkan Pak sahabat ya Doakan yang terbaik untuk Leslie maupun Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial di titiknya, Bang Bensi Kumbang. Para ya terpantau ada Bang Rizky Bilar nih yang lagi main tembak-tembakan. Aduh, <gifat> membuat kita semakin bahagia melihatnya, para ya. Mudah-mudahan kebahagiaan kesehatan selalu diberikan kepada Rizky Bilar. Postingan tersebut juga tentunya banyak menuai pujian dan komentar respon yang sangat positif. Dari Lesla Sabototo yang bersahabat yang mengatakan Tuh ditabarin tuh sama kang goreng Siapa katanya yang mau ditembak sama osas Tuh bersahabat ya Ke kabar berikutnya kita lihat juga Ada vitamin yang bahagia hari ini Untuk kita semua para fans Terlihat ya Lesli dan Rizky Bilar hari ini sedang bersama Aduh so sweet ya ya Sedang video call nih bersama Yang punya toko berlian tentunya Doakannya terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan hari ini dan Lesti hari ini bersama Rizky Pilar pastinya bakal ada cedokan vitamin manja Persahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan saja mereka selalu diberikan kesehatan Dalam postingan tersebut juga sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Alhamdulillah mereka terpantau sedang bersama Uduh, Cute banget persahabat ya Tetap antengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Mungkin ini informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.